Apa itu politik identitas yang diingatkan oleh ya, rezim ini? Jangan melaksanakan politik identitas. Itu politik yang bermoral. Politik yang berlandaskan agama. Coba perhatikan di dunia ini. Kita dilarang politik identitas. Sementara mereka kalau sudah dekat-dekat pemilu pakai bajunya baju apa? pakai koko, pakai sal, pakai baju muslimah sebelumnya pakai apa? you can see itu namanya apa? politik identitas saudara, umat Islam maju 38 tahun menguasai Eropa baru 30 tahun sampai ke Eropa itu dengan politik identitas di dunia saat ini politik identitas masih dilakukan Jerman, Partai Kristen Demokrat, Israel, Partai Likud, Afrika Selatan, Afrika Pati, apalagi di Pakistan, Islamic Pati, di India, Hindu, Baranata Pati, semua namanya politik identitas, di Amerika hanya dua, kalau enggak Republik ya, ya demokrat siapa yang berkuasa protestan ada orang katolik mau jadi presiden Amerika dibunuh oleh mereka siapa John F Kennedy apa namanya itu politik identitas kita di Indonesia harusnya ya lebih mantap dengan politik identitas politik tanpa identitas itu adalah seperti komunis organisasi tanpa bentuk O.B. jadi kita harus cerdik memahaminya ini kita dilarang, kenapa mereka melarang kita? takut umat Islam bersatu umat Islam susah bersatu ya, kecuali dulu waktu habis merdeka partai Masumi menjadi partai nomor Dua terbesar dengan jumlah pendukungnya yang sangat hebat. Setelah itu ribut NU bisa akhirnya pecah.